Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya DEROSA AUTO Oke okay, teman-teman Terima kasih yang sudah stay dan juga nonton Serta subscribe channelnya DEROSA AUTO Karena di channelnya DEROSA AUTO Kita akan bagi-bagi informasi seputar stoknya Punya-punya teman-temannya showroom kita ya. Ditambah lagi kita akan memberikan informasi seputar program deperingan Dan juga harga mobil terjangkau atau biasanya kita sebut bajongan ya. Oke, kali ini saya ada di showroomnya Virgo Motor ya Virgo Motor yang ada di lego Kebetulan di sebelah saya, saya langsung ditemanin dengan marketingnya Yaitu Bang Vian ya Bang? Iya Oke ya, Sehat ya Bang ya? Sehat-sehat Bang dari. Sehat Alhamdulillah, semangat Bang jualan siap. Bang <laughs> Oke teman-teman derosa Auto Saya bersama Bang Vian Dari Virgo Motor Silakan Bang Vian diinformasikan uh, Alamatnya dan nomor teleponnya Bang Vian Silahkan Oke, Oke sobat, selamat sore kami dari Virgo Motor untuk alamat showroomnya di Jalan Raya Legok Parung Panjang uh, Tepatnya di Gareba ya Untuk nomor handphone 08 16 1655 401 ya, Oke okay, teman-teman Kita mau cari informasi hmm? seputar stok punya Virgo Motor nih Bang Boleh. Fian Oke okay, ya ke teman-temannya Rosa Auto. Hmm -hmm. Ada apa aja nih Bang Fian? Untuk stok kali ini ya Di motor kebetulan nih Lagi rame ya. nih ya Lagi rame, lagi banyak ya, ya. Siap uh, Kita stok terbaru nih ada Fortuner, Fortuner ya Bang G, TRD PNT Turbo 2013, 2013. Matic Solar Matic diesel ya Bang ya, ya. Kilometernya Rp108.000 108000 Wah, masih worth it ya Bang ya Yoi, pajaknya Siap. masih on Pajak bulan 12 Untuk, ya Bang ya, ya. Untuk harga cashnya ya Ya, kita kan di open ya. 280 juta 280 ya bang ya. Untuk tahun 2013, 2013. nih teman-teman ya. ya Pajaknya bulan 12 mm -hmm. Plat Jakarta Selatan ya. Ganjil ya teman-teman ya. Nah ini kalau boleh tahu nilai pajaknya berapa nih bang Nilai Bantun, pajaknya bang? kurang lebih di tujuh ribu tujuh jutaan, jutaan ya, ya. Nah, di 7 jutaan teman-teman ya nah kalau untuk paket kredit DP Ceper bang ini DP Ceper ya kita kebetulan sih untuk hitungan kemarin baru dapat ya. di angka DP 100 juta DP 100 juta teman-teman nah, ya. untuk angsurannya lima juta tujuh dikali empat tahun lima juta tujuh ya masih terjangkau tapi masih bisa nego ya bang ya bisa untuk DP bisa ya, ya. Nah, untuk teman-teman dari Rosa auto fortunernya masih bisa nego ya, bisa langsung nego. aja nanti kontak Bang Vian Oke ya Ada apa lagi Bang? Nah okay, ini mobil banyak stok, dicari nih Bang Ya Untuk selanjutnya nih stoknya kita punya Yaris J 2010 Matic ya 2010 uh, Matic ya Bang ya uh, uh, nah, Untuk kilometer, kilometer? di 140 ribuan puluh ribu teman-teman ya, kilometernya Pajaknya ini Terima kaleng panjang nanti Nah diperpanjang ya Bang ya, ya? Siap itu. Nah untuk harga OTR nya kita open hmm. ini di angka 100 juta Oke teman-teman harganya itu di 100 juta untuk Yaris J Matic 2010, 2010 ya Bang ya Iya betul Iya terima pajak panjang teman-teman Masih bisa nego ya Bang case ya Bang Masih bisa nego nah. Bang, kalau saya nego nih, mm -hmm. uh, untuk teman-temannya Derosa Auto, Bang, mm -hmm. di angka sembilan, bang, gimana, Bang? Bungkus enam, ya. Kita paling di angka netnya di angka dealnya di sembilan tujuh, sembilan tujuh, teman-teman. 97 bungkus sembilan tujuh, bungkus sembilan tujuh, bungkus untuk nanti. sobat the Auto. Ya, Auto. Betul. <laughs> oh ya, Bang, untuk paket kreditnya, Bang, untuk paket kredit ini, hitungan kita baru dapat di angka DP 15 belas. DP 15 juta nah, ya Cicilan bang? di 29.50 29.50 DP nya 15 juta Angsuran hmm. 29.50 29, Selama 4 tahun ya teman-teman ya. Nah yarisnya juga masih oke okay, Masih kinclong teman-teman Kalau yang cari Yaris j -Matic 2010 langsung aja kontak Bang Pia. Siap ya? Oke okay, Bang kita ke dalam Bang ada stok lagi Bang Iya. Ya Ini banyak yang dicari juga nih Bang, Kalia, Kalia Bang ya. Iya Bol. Iya, untuk Kalia ya Bang ya? Iya Kalianya tahun berapa nih Bang? Kalia E 2017 manual Kalia E 2017 manual Kilometer teman -teman. ini masih low Kilometer Bang? Masih di angka 40.000. ribu Kilometer 40.000. Iya, 35 ribuan kalau nggak salah nih ya Kurang lebih ya, ah, 35 sampai 40.000 belum nyampe ya Bang iya, ya Iya, betul Nah, uh, pajaknya panjang ya Bang? Pajaknya panjang Pajaknya panjang mm -hmm. Ini kebetulan plat A Kabupaten atau Serang nih Bang? Tanggerang. Pasar Kemis Jatuhnya Kabupaten Kabupaten Tangerang teman-teman Iya Oke Nah terus Harganya dibanderol berapa Bang? Harganya Kasih, Bang? untuk KOTER 117 juta Bang tujuh 117 juta ya. untuk kalian tahun 2000 Masih bisa nego Bang Dhani Masih bisa ya. kan nego ya? Iya Wih mantap teman-teman <laughs> 117 untuk kalian tahun belas ya? Iya 17 17 ya, 17 ya. Oke, teman-teman, untuk paket kreditnya, Bang. Untuk paket kreditnya ini, DP-nya kita hitungan baru dapat DP 15 belas. Iya. Cicilan DP... di tiga juta seratus, ya. Untuk DP 15 belas juta, angsuran tiga juta seratus, kali eh manual ya, dua teman-teman. Masih bisa nego juga ya Bang ya, di 2015 ya? Masih bisa, masih bisa. dikit lah Siap <laughs> Sambil ngopi-ngopi kata Bang Pian <laughs> Oke Bang, ada apa lagi nih Bang? Di belakang ada nih stoknya, Bang? Ada stoknya, boleh, apalagi oh, Ini dulu deh Bang, nih boleh, yang Bang? Ya Ada Avanza ya? Ya, ini kita punya Avanza nih Avanza tahun 2013, 2013 ya, bang -matic ya. Ini ya. Ini -matic ya Bang ya? gametik ini ya Ini gametik ya Bang? Iya Oke, Plat hmm. Jakarta Utara ya Bang Betul. ya? Betul Pajaknya hidup Bang? Pajaknya on On ya iya. Bulan Bulan 4 4 ya panjang ya bang Panjang iya Kilometer berapa bang Kilometer ini tujuh ribu 147 iya. ya Untuk transmisi Matic ya Matic Siap Untuk harganya sendiri bang Di bang Untuk harga OTR nya Kita open ini di 120 bang Dhani 120 120 juta iya. Masih bisa nego Masih bisa nego ya 118 bang Bungkus 118 Buat bang Dani Spesial bungkus. Kita bungkus Teman-teman <laughs> bungkus nih Avanza G Matic Pokoknya barangnya susah nyari di mana-mana ya Bang ya. Iya, betul. Nah, paket kreditnya Bang, silakan Bang. Hmm, paket kreditnya hitungan baru dapat di angka 15. Masih DP 15, teman-teman. Nah, Angsuran cicilannya ini di 3.ta100 Angsurannya 3.ta100 sih teman-teman ya. Mau nego DP silakan langsung telepon Bang Tian. Ya, ya. Siap. Oke. Di sebelah sini Bang, nah. ada Ayla ya Bang. Nah, ini Ayla, Ayla R 2000. Aila R 17 manual 2017 eh. manual ya yeah. teman teman nah tra transmisi manual kilometernya berapa bang kilometer di delapan puluh ribuan delapan ribu teman teman mm. ya ini pajak hidup ya bang pajak ya? on pajak on plat mm. plat f bogor plat f bogor ya yeah. nah, nah bogor. ini nama pribadi mm. atau perorangan bang nama pribadi bang ah, mm. jadi unit yang di sini nama pribadi semua ya rata pribadi gitu rata pribadi ya siap bang daerahnya di bandung mm. berapa bang untuk OTR kita open ini di 115 juta. 115, teman-teman. Ya. ya, masih bisa nego, ya. Nah, untuk... kebetulan nih untuk DP Hah? ceper, ini ya. dapat nih. Dapat berapa nih, Bang? Ini untuk DP-nya di angka cepernya kita open di 12 juta. 12 juta, teman-teman. Hmm. Udah, Bang, kasih aja 10 juta, Bang. 10 juta. Bungkus. Bungkus boleh. Teman-teman, Bungkus boleh. <laughs> 10 juta Ayla manual ya, tipe R tahun 2017 ya, Bang, ya. Betul. Siap. Angsuran berapa bang? Di angsuran di 3250 Bang Dani. 3250 teman-teman Yang teman -teman. 4, tahun. 4 tahun ya Yang untuk tenor 5 tahun kita bisa ini Bisa juga iya. ya? Lalu 5 tahun berapa bang? 5 tahun dia diangkat di 2850 2850 iya, ya? Betul. DP nya sama bang? DP nya sama DP sama tuh teman-teman Angsurannya 5 tahun lebih murah Ya bang betul, ya? Betul. Siap kalau gitu Siap. Oke lanjut Kita Oke. di oh, ini. ini ada Mobilio ya bang? Mobilio Ya Ya Mobilio tahun berapa? Bang? Ini Mobilio E 2016 manual. Manual ya. Iya. Mobilio E manual 2016. 16 ya. Nah ini kilometernya berapa bang? Kilometer masih low ini. Di angka kalau nggak salah 40 ribu. 40 ribu ya. ya. Kilometer 40 ribu teman-teman. Ya. Nah untuk harganya dibanderol berapa nih bang? Harga ini OTR kita banderol di angka 150 juta bang Dani. 150 juta. juta. 40. 150 Oh 150 teman-teman hmm. Untuk Mobilio E-Manual 2016 16. Yes. ya Untuk paket kreditnya bang Paket bang. kreditnya ini baru dapat di angka DP 15 kita DP masih dengan 15 Belas-belasan ya. 11 dah pokoknya ya. <laughs> Angsurannya untuk bang Untuk angsuran di 35-35 dikali 4 tahun 3,5 dikali 4 tahun iya, ya betul. Untuk mobilio ini Nah ini nama PT pribadi bang Pribadi, Rata -rata pribadi ya Pribadi semua di sini. Pribadi semua teman-teman ya Kebetulan pribadi semua teman, -teman. Siap Kalau misalnya teman-teman di Auto Monego Langsung aja Boleh. telepon ya bang Siap Siap Kita ke belakang bang Nah ini ada mobil yang dicari orang nih bang Betul Iya mobil... ini ada Brio Bung -bung -bung ya kecil ya Silahkan Bang dikit Bang Kamil ah, Bang yes. kasihan Bang Siap boleh <laughs> Ada Brio tahun berapa Bang? Brio E 2018 Brio tahun 2018 Iya betul Transmisi uh, metik Transmisi otomatis teman-teman nah. Kilometernya berapa bang? Kilometer ini. estimasi kira-kira? Estimasi kilometer Iya ya kalau nggak salah di angka empat puluh lima ribuan. 45 ribu ya? ya? Oh. siap Kalau enggak salah ya. Kalau nggak Betul. salah ya. Nanti tanya langsung aja siap, kalau teman-teman mau beli. Nah, Brio 2018 tipe mm -mm. Matic Satya ya bang ya? Iya. Tipe uh -huh. tipe E dia. Tipe E ya. Nah, harganya dibanderol berapa bang? Harga OTR nya kita bandrol ini di angka 150 lima puluh. Seratus teman-teman, tipe E Matic 2018 18 ya. Hmm. Untuk paket kreditnya, Bang. Paket kredit ini DP-nya kita baru dapat sih di angka DP ah. 15. Masih uh. belas-belasan lagi <laughs> 15, teman-teman ya. Cicilannya Anselannya. di kurang lebih di 3,5 dia ini. 3.500, teman-teman. 4, 4 tahun ya, ya. tenornya. Bisa lima tahun juga, Bang. Yang ini bisa, cuman bisa. ini belum kita dapat hitung. Oh, nanti hitung ya. Paling nah. DP-nya nanti ya, Iya, ya. betul. DP mangsuran. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini, teman-teman, sini, bang. Ada ras, ya, bang. Ras ini tahun 2017. 2017, teman-teman, ya, tipenya apa, nih, bang? Tipenya TRD Sportivo, ya. TRD Sportivo mm -hmm. Matic, ya. Matic ya. Matic. Udah ada bangku belakang, ya, bang. Udah, udah ada, ya. Mm -hmm. TRD Sportivo metik 2017. 17, teman-teman. Yeah. Kilometer berapa, nih, bang? Kilometer di 43.000 empat puluh teman-teman ya. Teman -teman. ya. Hmm. Nah terus untuk harganya di banderol berapa bang? Harga OTR nya kita bandrol ini seratus delapan puluh lima juta. Seratus hmm. teman-teman ya. untuk RAS TRD Sportivo Matic tahun 2017 ya. ya nah, oke pajak juga masih panjang ini bang? Pajak on on ya. ya. Siap, untuk angsurannya berapa nih bang? Nah, di DP Ceper ini 15 ya Nah, DP 15 juta teman-teman Angsurannya berapa bang? Di 5407 5, 400 teman-teman, selama 4 tahun ya 5 tahun, Betul nah, 5 tahun juga bisa kali ya bang ya? Bisa, bisa kita ya. kita belum hitung Siap, nanti ditungin pokoknya hmm. Pokoknya teman-teman mau DP berapa Tenor sampai 5 tahun, nanti ya. ditungin ya. Ya. Siap, kalau gitu kita lanjut lagi nih bang Boleh, Sambilani. siap Sambilani. Lagi nih bang. Ada mobilio lagi nih bang? Iya, ini ada Mobilio RS, RS kan, nih. Tahun? 2016. 2016 teman-teman. Ya. Transmisinya Matic dia. Transmisi otomatis. Mm -hmm. nah, kilometernya berapa? Bang? Kilometer di 90.000. Ribu. 90.000 ya. Ya. Nah, siap Mobilio RS Matic tahun 2016. 16. Kilometer 90.000 teman-teman. Ya. Harganya berapa nih bang? Harga OTR-nya 165. Seratus enam ya. Yeah. Harga OTR seratus enam teman-teman, ya. Yeah. Nah terus paket kreditnya silahkan Bang di Untuk paket kredit kita hitungan DP ini mesti 20 juta 20 Dhani, juta teman-teman ya. karena Cicilang, ini RS ya, ya. Uh -uh. Cicilannya masih koma 4,5 juta ya. DP 20 teman-teman dapat mobilio RS 2016 Ya betul Siap Bang Nah ini pajak hidup ya Bang? Pajak on Bang dani Masih on ya? Iya Siap kalau gitu oke Siap Ada lagi kayaknya yang baru dapat tuh Bang Baru datang ya Bang ya? Mana? Depan boleh ada depan. Oke bang, ini ada yang baru dapet nih ya bang ya? Ya, baru dapet okay, nih bang dan baru dapet ya. Ini ada Brio ya bang ya? Brio. Brio tipe S. Tipe S ya. ya Transmisi udah apa bang? Matic Matic CBU teman-teman. Tahun 2013 ribu? teman-teman ya. Nah ini kilometernya berapa bang? Kilometer di lima ribu bang. Lima puluh ribu nih untuk tahun dua ribu tujuh belas, sangat rendah kilometernya. Masih antik teman-teman. Harganya di badol berapa bang? Untuk OTR kita open di 117 bang Dani ini. 117 masih bisa nego, masih bisa nego ya sambil ngopi-ngopi di tempatnya Be. Virgo Motor. <laughs> nah terus uh, paket kreditnya bang silakan bang. Untuk DP ya. bisa ini. Bisa DP 10 juta aja bisa. 10 bang Dhani. juta bisa nih teman-teman dapat Brio ya. Betul. Siap kalau gitu pajak hidup ya bang ya. Pajak on bang Dani. Pajak hidup. on Jakarta Barat Bul apa genap teman-teman. Nah ini kalau boleh tahu pajaknya berapa ya Bang? Pajaknya estimasi ini di angka di 28 Bang Dani. 28 teman-teman ya. karena Jakarta kayaknya ya. Bang ya, ya? Iya, betul. plat Jakarta. Oke, siap. Ini ada satu lagi nih. Ada, boleh. Ada agia ya. G manual ya Bang ya? Iya, betul Bang Dani. Siap. Agia G 2016 manual. transmisi manual. 2016 transmisi manual, teman-teman. Ya. Kilometer berapa? Bang? Kilometer ini masih di angka 68.000. Ribu. 68.000 ribu, hmm. teman-teman, masih antik juga, ya, ya masih mulus kinclong. Nah, ini harganya di banderol berapa bang? Untuk OTR kita open ini di 97 juta. 97 teman-teman ya. untuk tahun 2016 hmm. ya Agia G manual. Mantap, paket kreditnya masih belas-belasan, kredit, ceban-cebanan Bisa ini, untuk DP paketnya ceban kita bisa ceban ya? Ah. Ya, 10 juta teman-teman nah, paket kreditnya, nah nanti ya. angsuran boleh langsung tanya boleh. Karena ini baru dapat nanti tinggal dihitung, dicak sama Bang Pian Betul. Siap ya, ya. Oke, teman-teman dari Deros Auto, tadi sudah kita lihat stok-stoknya punya Virgo Motor Betul. ya Bersama Bang Pian kalau misalnya teman-teman mau pesen yang ada stok di Virgo Motor, langsung aja kontak baktian nanti ada di kolom deskripsi kita. Jadi jangan lupa subscribe, like, kalau ada yang mau beli langsung kontak. Kita pamit. Yep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Berusa Auto.